Hasil pemotongan tanaman yang di halaman ya bisa kita tidak buang dan kita coba manfaatkan untuk pembuatan kompos teman temen jadi tidak ada yang terbuang dari halaman yang sempit contoh dari salah satu tanaman lalaban ini jadi orang priangan bilangnya mareme ini daunnya sangat lebat di musim penghujan kita coba gunduli, di pruning, istilahnya dan daunnya kita tidak buang akan kita reca menjadi bagian-bagian kecil dan nanti dimasukkan ke komposter yang sudah dipersiapkan dengan campuran dicampur dengan bakteri komposter yang sudah difermentasi, teman-teman dari selain sampah dedaunan bisa juga sampah-sampah daun kering dari halaman rumah tapi jangan lupa plastiknya dipisahin teman-teman karena plastik tidak bisa dihancurkan dengan bakteri dia harus dibakar dan hancurnya plastik memerlukan proses yang lama mungkin puluhan tahun oleh sebab itu harus diolah dipisahkan sejak awal nah, ini sampah dari halaman rumah tidak dibuang ke tempat sampah tapi diolah menjadi pupuk komposter nanti kembali lagi menjadi media tanam untuk tanaman itu sendiri Komposternya disimpan di sudut halaman, teman-teman. Ini komposter yang masih beli bisa juga kita bikin sendiri dari uh, media dari karung, terpal ataupun tong, ya. Ini tanaman bonsai kelapanya. Daun-daun ini yang hasil pruning ini dimasukkan ke komposter ini teman-teman jadi tidak ada sampah dan tidak ada yang terbuang karena proses pengomposannya tidak sekaligus teman-teman jadi jadinya pupuk ini juga tidak sekaligus untuk membantu proses pembusukan kita bantu dengan komposter ya komposit ini ada juga MP4 banyak di pasaran teman-teman hasil fermentasi dari bakteri dimasukkan ke bekas air mineral Nah setelah di bikin fermentasi dikocor aja langsung teman-teman di, di daun-daun yang masih hijau ini termasuk daun-daun yang masih basah ini manfaatnya untuk mempercepat proses penguraian dilakukan oleh pasukan bakteri pembusuk bakteri yang bermanfaat tentu saja untuk kehidupan manusia apabila sudah dimasukkan sampah organiknya ini tinggal ditutup tutup biar terjadi proses penguraian oleh bakteri ini barang seperti ini banyak teman-teman di online oh kita bisa bikin sendiri teman saya ini belum ada waktu untuk membuatnya ini biarkan nanti akan jadi pupuk organik yang sangat diperlukan oleh tanaman dan sangat subur tentunya bebas dari unsur kimiawi kita bisa juga menggunakan komposter teman-teman dengan menggunakan karung bekas karungnya di awalnya diikat diikat bagian mukanya terus dibalik nah jadi seperti polybag bentuknya seperti polybag ini baru nanti sampahnya dimasukkan ke sini dengan dibantu oleh fermentasi bakteri masukin habis kita bikin komposter di liburan tahun baru 2022, karehat udah jam 11, mau potong. Halo, ingat udah keluar makan apapun enak